Halo sahabat selamat datang di channel tutorial, nah di video kali ini sahabat aneh mau ngebagi tutorial yaitu cara mendapatkan tim pro dan musuh nob di mode rangket mobile legend tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, baik kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe dan ini dia cara mendapatkan tim pro dan musuh nob di rangket mobile legend Baii sahabat untuk cara mendapatkan tim pro di game Mobile Legend langkah pertama kita masuk ke menu profil dan langkah selanjutnya kita masuk ke menu hasil pertandingan sahabat. Nah sahabat langkah selanjutnya kamu di sini tinggal pilih saja uh, hasil pertandingan yang pernah mendapatkan tim no biasa ya, sahabat ya dan kamu kalah dalam mode Ranked kita salin Battle ID-nya sahabat ya. Baik sahabat untuk cara menyalin battle ID nya Kamu tinggal klik saja battle ID nya Satu kali ya sahabat ya Maka secara otomatis battle ID nya sudah tersalin Kemudian langkah selanjutnya Kita pergi ke menu awal sahabat. Dan langkah selanjutnya kita pergi ke menu Gambar orang yang memakai handset sahabat ya Kita klik yang ini sahabat Baik sahabat jika sudah masuk Kemudian kita geser ke bawah ya sahabat ya Kemudian di sini kita pilih nomor 6 yaitu pendapat atau saran mengenai game ya sahabat kita pilih nomor 6 pendapat atau saran mengenai game. Kemudian di sini kita pilih nomor satu sahabat yaitu saran untuk keseimbangan game kita pilih yang ini ya saran untuk keseimbangan game. Kemudian di sini kita pilih nomor satu juga sahabat permasalahan penyeimbangan matchmaking kita pilih nomor satu ya sahabat ya. Kemudian di from permasalahan penyimbangan matchmaking kita pilih yang ini ya, sahabat ya, from permasalahan penyimbangan matchmaking. Kemudian kita tunggu loadingnya. Bagi sahabat untuk langkah selanjutnya kita pilih di sini silahkan memilih mode game. Nah kita pilih yaitu mode raketnya ya. Kemudian kita sahkan sahabat. Kemudian langkah selanjutnya. Uh rank anda pada season saat ini kita pilih rank season kamu ya sahabat ya rank kamu sedang di mana nah rank saya sedang di uh, legend kita pilih legend ya kemudian kita setahkan kemudian kita geser ke bawah kemudian di sini kita masukkan battle id nya sahabat atau copy paste ya battle id yang sudah kita salin tadi sahabat nah kemudian kita geser ke bawah kemudian berapa lama waktu yang anda habiskan saat melakukan matchmaking untuk game ini Kemudian kita pilih di sini no, uh, yang B ya sahabat ya 30 detik hingga satu menit kita sahkan sahabat ya kita sahkan. Kemudian kita geser ke bawah. Mengapa menurut anda matchmaking untuk game terakhir anda tidak seimbang? Kita pilih uh, yang B ya sahabat ya. Teman satu tim saya terlalu lemah sahabat. Kita pilih yang B sahabat ya. Teman satu tim saya terlalu lemah. Kemudian, jika sudah dipilih, kita geser ke bawah lagi, sahabat. Di luar pertandingan, apa yang akan Anda lakukan untuk menentukan seberapa kuat lawan atau teman? Nah, kita pilih di sini uh, rank mereka. Eh, rank mereka, kita pilih di sini win rate mode rank mereka, ya sahabat, ya yang B, sahabat. Kemudian, kita geser ke bawah di dalam pertandingan, apa yang akan Anda lakukan untuk menentukan seberapa kuat lawan atau teman kita pilih di sini yang C ya sahabat ya, static kill death assist mereka kita pilih yang C. Kemudian kita geser ke bawah sahabat. Kemudian di sini kita klik kirimkan. Kita klik yang ini sahabat. Nah terima kasih atas feedback anda. Kesimbangan matchmaking selalu merupakan permasalahan yang paling kami pedulikan. Kami akan terus mengoptimalkan untuk memberikan anda pengalaman game yang lebih baik. Baik sahabat, jika sudah seperti ini Langkah selanjutnya, kamu tinggal tunggu saja beberapa jam ya sahabat ya Saranan ini sih e, 2 jam atau tiga jam Jadi kamu jangan memainkan game Mobile Legend ini Atau jangan membuka gamenya terlebih dahulu ya sahabat ya Kamu tunggu saja sampai 2 jam atau 3 jam ke depan Kemudian kamu memainkan game Mobile Legends ini Dan e, insya Allah nanti kamu mendapatkan tim Pro di game Mobile Legend Mode ranked tentunya ya sahabat ya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 Dan mungkin itu saja dari saya dan jangan lupa ya share-share juga ya ke teman-teman kamu Agar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya